Pada video kali ini, kita akan membahas tentang glikolisis, yang merupakan tahapan pertama dalam proses respirasi. Dalam bahasa Inggris, glikolisis memiliki arti sugar splitting, yang kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah pemecahan glukosa. Glikolisis terjadinya di sitosol. Pada tahap glikolisis ini, glukosa yang merupakan gula dengan karbon 6 akan dipecah menjadi struktur gula yang lain sehingga menghasilkan dua molekul virupat, 2 NADH, 2 ATP. Bagaimanakah prosesnya? Tetap konsentrasi ya, karena lumayan agak panjang. Terdapat 10 tahapan proses yang terjadi pada glikolisis, yaitu, tahap pertama, glukosa akan diubah menjadi glukosa fosfat Pada tahapan ini, enzim yang berperan adalah heksokinase. Hexokinase akan mentransfer gugus fosfat dari ATP ke glukosa, sehingga menjadi glukosa 6 fosfat. Disinilah ATP pertama kali digunakan. Selanjutnya pada tahap kedua, glukosa 6 fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6 fosfat. Pada tahap ini, glukosa 6 fosfat dikonversi menjadi fruktosa 6 fosfat oleh enzim fosfogluko isomerase. Tahap ketiga, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Enzim yang berperan adalah fruktokinase Nah, fruktokinase ini akan mentransfer gugus fosfat dari ATP. Inilah tahap penggunaan ATP yang kedua. Selanjutnya, tahap yang keempat Enzim aldolase memecah molekul fruktosa 1,6 bifosfat menjadi dua buah gula yang memiliki tiga karbon yang berbeda, yaitu menjadi dihidroksiaseton fosfat atau DHAP dan gliseraldehid 3 fosfat atau G3P. Pada tahap yang kelimanya yaitu terjadi konversi antara DHAP dan G3P ini di mana reaksi ini tidak pernah mencapai titik keseimbangan. Nah, G3P inilah yang akan digunakan pada langkah berikutnya. Nah, dari tahap 1 sampai tahap 5 inilah dikenal sebagai investment fase, karena pada tahap inilah ATP digunakan sebanyak 2 buah. Selanjutnya, tahap yang keenam. G3P akan diubah menjadi 1,3 bisfosfogliserat sebanyak 2 buah. Pada tahap ini, enzim yang berperan yaitu triosa fosfat dehidrogenase. Pada tahap ini terjadi 2 reaksi, yaitu 1. G3P dioksidasi melalui transfer elektron ke NAD+ sehingga membentuk 2 buah NADH. Yang kedua, dengan menggunakan energi dari reaksi ini, dua fosfat akan terikat pada substrat sehingga ikut berperan dalam pembentukan 1,3 bifosfolgliserat. Selanjutnya, pada tahap yang ketujuh, 1,3 bifosfolglierarat akan diubah menjadi 3 fosfolglierarat. Pada tahap ini, dua fosfat akan ditransfer ke 2 ADP, sehingga menghasilkan dua buah ATP. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah fosfogliserokinase. Tahap yang ke-8, 3 fosfogliserat akan diubah menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfoglyceromutase. Tahap yang ke-9, 2 fosfogliserat akan diubah menjadi fosfoenolpiruvat atau PEP dengan enzim enolase. Pada tahap ini dihasilkan dua molekul H2O. Tahap yang terakhir yaitu PEP akan diubah menjadi dua piruvat dengan enzim piruvat kinase. Pada tahap ini terjadi pembentukan ATP sebanyak dua buah yang berasal dari ADP. Jika kita perhatikan dari tahap 6 sampai dengan tahap ke-10, terjadi pembentukan ATP sebanyak empat buah, sehingga pada tahap ini dikenal sebagai fase atau fase menghasilkan energi. Berdasarkan keseluruhan tahapan reaksi glikolisis tersebut, maka dapat disimpulkan, secara umum, glikolisis terbagi ke dalam dua fase, yaitu fase memakai energi atau di energi investment fase, dan fase menghasilkan energi atau di energi fase. Di energi investment fase merupakan tahapan di mana ATP digunakan. ATP yang digunakan sebanyak dua buah, yaitu pada tahap pertama ketika glukosa diubah menjadi glukosa 6% dan tahap yang kedua terjadi pada fruktosa 6% menjadi fruktosa 1,6% bifosfat. Tapi investasi ini akan dilunasi dengan bunga pada tahap di energi PO fase. Karena pada PO fase dihasilkan 4 ATP dan 2 NADH. Sehingga hasil bersih yang dihasilkan dalam proses glikolisis per 1 molekul glukosa adalah 2 molekul virupat, 2 ATP, dan 2 NADH. Nah, itulah materi mengenai glikolisis. Gimana? Mudah kan?